Silahkan ambil paspor Anda Terima kasih Lalu, bisa lihat paspornya Silahkan ambil paspor Anda Terima kasih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 perhatikan karena telah terjadi kehilangan tekanan kabin. Pakailah masker oksigen dengan cepat dan tetaplah duduk. Telah melalui badai dengan aman dan akan segera tiba di tujuan Anda. Ayo, kita naik kendaraan antar-jemput ke terminal.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 Aku ingin membeli sesuatu Halo, silahkan letakkan barang-barang Anda di atas konter Halo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 Terima kasih Terima kasih telah memilih Bandara Bayi Panda selama liburan Anda Kami harap Anda selamat dalam perjalanan